Halo, aku Lanin Kasiamiyono. Aku adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa dan aku juga seorang beauty vlogger. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk lihat kegiatan sehari-hari aku. Kalau kamu interest, skip on Menurut kalian, apa wanita di mata kalian Lanin apa sih? Buatku wanita itu adalah yang bisa percaya akan kemampuan dirinya sendiri dan tetap bisa tersenyum saat kesulitan datang. Sebenarnya ada beberapa alasan sih, dan salah satunya adalah aku lelah bersembunyi. Selama 10 tahun aku super-super hiding from the world. Aku malu terhadap diriku. kemudian aku nggak mau ke temen-temen, dan the worst thing, aku nggak mau ketemu keluarga besar. Karena malu dengan kondisi yang sekarang. Dan itu salah satunya, aku lelah bersembunyi intinya. Tapi yang paling bikin aku, oke okay, kayaknya aku harus survive tuh, uh, aku pernah baca salah satu quotes kayak Sebaik baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan aku nggak mau jadi manusia yang nggak ada manfaatnya sekali sih. putus asa nggak setelah penyakit yang kita terus Hmm, Putus asa sih pasti pernah ya. Aku rasa setiap orang pernah mengalami ya namanya putus asa dalam kondisi apapun gitu. Tapi the lowest point di diriku sih saat aku mau pertanyakan keberadaan Tuhan gitu kayak ini sebenarnya Tuhan kok ada nggak sih kok malah dikasih se sakit seperti ini dikasih cobaan seberat ini gitu. Nah, awal kenapa suka makeup. tuh sebenarnya niatnya mau bantu teman yang jualan makeup di katalog-katalog gitu gitu. "Kan ayo dong beli." gitu. Terus udahlah beli bantu teman. waktu itu beli eyeliner kecil gak? Dan Dipakein alignernya pun sama, Mbak, yang bantu kerja di rumah gitu. Setelah dipakein, ke kaca kok aku, aku ngerasa kayak uh, happy, wah, happy kok, happy ya gitu. Dari situ, dia mulai cari tahu makeup tuh apa sih, gimana sih cara pake makeup. Namanya Jordan Bone, dia itu seorang beauty vlogger dan dia wheelchair user juga Dan makeupnya keren banget sih dia. Terus, Desi Per dari Indonesia -nya aku suka, so high Keren banget juga. Nama saya Eko Siam orang tua dari Laninka Pandangan saya, Laninka dari kecil itu mempunyai sifat yang mandiri Dan mempunyai kemauan yang sangat keras Apapun dia coba Serba sendiri, dari mulai coba-coba jualan lipstik kemudian berkembang mencoba ke makeup. Karena bagi saya, anak disabled seperti anak saya ini, harus mempunyai skill untuk menunjang kehidupan masa depan. Yang harus bisa serba sendiri, tidak tergantung pada siapapun di sekelilingnya. Saya Dini, saya tetangganya Laninka. Sosok Laninka di mata aku dia orang yang tangguh ya untuk seorang perempuan yang punya disabilitas seperti itu. Make up dia memang bagus, memang talented. Dengan dia yang berbeda itu banyak yang terinspirasi dengan dia sih. Jadi kayak mau jadi cantik itu nggak harus sempurna. Hai guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe channel YouTube Go Girl. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Bye!